Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mang Cebike, ada hal seru beberapa hari kemarin Mang Dayat bareng dikbut park provinsi Sumatera Selatan Yang tergabung dalam perjalanan farm trip Bertualang menjelajahi Lobo Linggau, Musi dan Muratara Ternyata banyaknya hal menarik di Sumatera Selatan ini Yang selama ini kita udah telur. Pecah adu yang namanya Danau Aur ada goa yang kerennya, yaitu Goa Licin Menelusuri Sungai Kerali, yang cantik dengan pemandangannya. Banyunya bening, dan ada air terjunnya pulau. Serunian ternyata, sumsel kita ini alamnya nian Yang pasti, si siko, siko akan Mang Dayan buat ke kontennya. Untuk bocorannya apa Bae Dalam konten ini, Mang Dayan akan cerita perjalanan kami selama 4 hari menjelajahi Lobo Linggau, Musirawas Rawas, dan... Muratara tapi jadi ya biasa sebelum kita lanjut tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat bagi yang belum mensudah ya sudah dan jangan lupa Klik tanda loncengnya semoga kita galo-galo selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala wong Palembang ada di pangku syariat di junjung la terkatto Ayah salam kota kita Kota para rajo. Hari pertama pastinya perjalanan dari Palembang berangkat dari kantor disebut Pak Provinsi Sumatera Selatan menuju Lubuk Linggau. Alhamdulillah, mangdayat di sini banyak ketemu dulu-dulu baru yang membuat perjalanan ini makin seru. Dan alhamdulillah sampai di Linggau dengan selamat. Tapi kami nyampiknya di saat matahari sudah terbenam. Selamat pagi banget. Pindah halo. Hari kedua alias hari pertama kita menjelajah. Alhamdulillah semalam tedoknya nyenyak Bangun-bangun badanlah seger. Secara tedok di hotel lemak cek. Hotel Dewinta. Lemaknya hotelnya. Dan perjalanan pertama kami menuju ke... Penangkaran anggrek House namanya yang ada di Desa Selangit, Kabupaten Musirawas. Di sini keren. Segala jenis anggrek ada. Bahkan ada beberapa jenis anggrek yang berhasil diselamatkan karena habitatnya sudah hilang. bagi yang pengen merasa bagaimana rasanya menikmati susu kambing secara langsung, silakan. Kami alhamdulillah itu sudah ada sekitar 1000 spesimen, bang. Itu dari hasil botolan yang dengan dengan tujuannya ke depannya ini greenhouse ini akan running sustainable Pak. Jadi setelah program berakhir dengan Pertamina, greenhouse yang bisa menyebarkan hasil dari budidaya yang selanjutnya akan dibudidayakan oleh masyarakat dan nanti mungkin bisa bekerja sama antara stakeholder semuanya. Jadi nanti bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dari hasil budidaya yang ini. Perjalanan selanjutnya kami menuju objek wisata Lobo Tombo, Desa Karang Panggung, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Ya Allah lah kelemaknya di sini. Kami pacak menikmati duren, kopi luwak, berbincang-bincang dengan tokoh adat sambil diiringi musik khas musirawas. Pastinya makan duren, buah alang ini. Tak lama kami berkelakar berkelakar, kami disuguhi tarian turah. Turah ini artinya bambu yang memang banyak tumbuh di daerah sini dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Mulai dari untuk senjata sampai alat rumah tanggo. Yang selanjutnya makan siang pastinya kami. Wih mantap. Disuguhi makan siang yang dimasak oleh masyarakat di sini. Dengan pengelolaan khas masyarakat sini pastinya. Makan siang sambil menikmati alam sungai di pucuk batu-batuan. Bawalah kenikmatnya. Sudah kenyang, kami lanjutkan perjalanan ke Danau Aour. Di sini juga kerennya, pemandangan bagus. Aduh kapalnya pulau, yang antar kita berkeliling-keliling. Kerennya lagi, kami demo masak di sini. Yang nak tahu masakan ini tenang, kagai ada kontennya khusus. Di konten ini gak diajari oleh chefnya. Cak mano cara masaknya? Setelah selesai. Kenyang, kami balik ke hotel. Kemudian, malamnya kami menghadirkan acara di Bobo Linggau. Hari ketiga, menuju Muratara. Agenda kami hari ini menuju Musirawas Utara atau Muratara. Tepatnya di Desa Napalicin. Tapi sebelum kesana, kami mampir dulu di beberapa titik destinasi. Pertama, kami ke Dekranasda. Di sini kami bisa jingok kerajinan dari Lubuk Linggau. Dan juga kami belajar ngebatik. Wih, ternyata saro juga ngebatik nih. Kita tahunya jadi baik. Setelah ngebatik, perjalanan selanjutnya kami menuju desa Muara Di sini ada pusaka yang menarik, yaitu ada tanduk kerbau. Panjang tanduknya ini. Sekalian ke sini sekalian secara simbolis penyerahan showcase dari Disput Park Sumatera Selatan. Setelah itu, saat kami menuju ke Baratara, kami mampir sejenak. Ziarah makam Puyang Abdul Qasim. Setelah ziarah, baru kami melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan... Sampailah akhirnya kami terdampar dulu di sebuah rumah makan, Pindang Muratara. Woi lemak nih masakan sini. Ini nah wong punya nya. Menurut jajal ya. Jangan enggak makan di sini. Jadi kalau datang ke jangan lupa mampir. Oke. Setelah makan Pindang, perjalanan menuju Muratara kami lanjutkan. Jadi kami akan bermalam di desa ini yaitu tinggal di rumah-rumah warga. ngapo kami ke sini poinnya di desa ini kerennya banyak tempat bagus di sini. poin utamanya yaitu ada gua napalicin tadi. terus kita nak main-main di sungai Krali yang ada air terjunnya tadi. inilah yang kami ancap di sini. yang alhasil kami nyampe di desa napalicin ini. Lanak beduk magrib. karena sambil perjalanan kan banyak hal yang menarik. Jadi, jalan berhenti, jalan berhenti, keren lah perjalanan menikmati nian pokoknya. Jadi, nyampe kami mandi sholat langsung berdiskusi dengan warga. "Oi, ramah-ramah nih, yan, warga di sini. Gak ada gini, gak ada gini, cerita tak terasa, tahu-tahu dalu. Jadi, kami harus tidur mempersiapkan tenaga karena pagi-pagi kami akan bertualang. Rasanya gak sabar nunggu besok halo selamat pagi ha nah, pagi ini kami baru bangun tidur dan mandinya di sungai. Nah, siap siap ini baru bangun tidur kalau ini. wah oh ini cuma baru yang udah rapi kita akan mandi di sungi kulus kulus. beginilah suasananya. Hari keempat, tak terasa ayam berkokok pagi-pagi, tak noleh sana sini lagi. Pokoknya kami langsung ngombek baju, ngombek andok, langsung ke sungai Mandi di Sungai Sambil jalan ke sungi, kami nyempet ke juga naik ke puncak desa ini. Tengok pemandangan pagi yang indah. Tempatnya tinggi, dikelilingi dengan bukit dan pepohonan hijau. Setelah puas, baru kami nyelam ke sungi. Sangkit lah semain di hampir memang daya ini ditinggal omongan yang nak mendaki ke goa napa licin tadi tapi alhamdulillah ditunggu wong Walau mungkin ada wae pasti yang berutu aneh <laughs> sebelum naik ke puncak goa kami demo masak dulu nah kaget demo masaknya pastinya ada kontennya dewek ya saatnya mendaki bukit menuju goa napa licin di sini terasa adrenalin mulai berguncang mulai dari mendaki sampai dalam goa Rasanya berdebar-debar jantung nih Pengalaman baru Ini wajib mang cek-bicek untuk nyoboy. Datang kenapa licin Datang uh. egoanya Dan yang pasti kakek detailnya Mang yang buat konten khusus Assalamualaikum Setelah dari goa kami menuju ke Sungai Kali. Ha, saatnya main banyu. Kita menuju Air Terjun. Ini makin seru karena pas nak pergi kita naik perahu yang super cepat dengan pemandangan yang eksotis nian dan dilanjut ke dengan menjelajahi hutan. Macam kicak kita lagi menuju ke uh, Air Terjun ya. Jadi tadi kita melalui perahu. Jadi perahunya keren, perahunya keren. Mesinnya kuat nian dan karena di sini mau batu jadi harus dibantu secara manual karena ada mamang-mamang nenorongnya. -mamang Selamat, Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. <laughs> jadi kita kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hutan. Wah, ini benar-benar wisata adventure ini. Jadi kurang lebih berapa menit ya kita di sini ya? Enggak tahu, mungkin 15 sampai 20. Ah, jadi 10 menit naik perahu. Kita 15 menit lewat-lewat hutan ini, tapi katonyo kalau sudah sampai dijamin tidak ngecewakan. ucap mana lebih dalam di masing-masing objek wisata ini yang pasti Mang Dayat akan buat kesiko-siko ya, jadi tunggu konten lanjutannya demikianlah video Mang Dayat, mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan kalau ada salah-salah kato baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh